kita ya ada kepala orang itu apa itu mas itu ada kepalanya kelihatan kok putih-putih pakai kita apa coba kita samperin Belan -belan aja As oh, jalan. Jalan. <laughs> eh tadi kita belum sempat izinnya belum selesai gara-gara oh ya lanjut lanjut bang gimana bang ya, bila konten mba, baju yang aksen ini mba bila kameraman laman jangan sekarat kan? kalau mau masuk video, gak apa-apa Mbah, tapi kalau bisa jangan, tapi baju udah melayu ya oh iya iya ini iya. peraturannya jarak maksimal 2 langkah oh iya iya iya iya Terus yang lari duduk Eh, kau lari kau Janjinya gimana, ayo. Nyari aja. Mas Eh. ini, Eh sandalku eh Eh sandalku eh Eh coi sandalku coi Eh coi matanya gini Eh sandalku kayak gini itu Patra Yuda udah nggak aktif lagi kenapa? kan ini lagi mau bikin konten Mas ini, nih. tapi sekarang ganti Mas bikin film komedi tuh capek ngeditnya boyok mau ngasih pakele Mas Rano <tuk> seneng wangi gajian nggak beker? Bila Nat Senwe tuh nekoki terus. Gak nyari gak, gak nyari editor Mas. dibayar <tuk> dengkolmu loh. Nih sekarang kita mau ini Mas mau ganti konten ini Patra Yuda Misteri kita mau mengeksplor atau menelusuri tempat-tempat yang dianggap tabu atau angker di daerah sekitar kita ini Mas jangan banyak nanya Mas oh iya, iya, iya. jadi Masnya mau di sini aja saya yang nanya gantian enggak mau nemenin aja pak ini juga nggak tahu kemana diteleponin ini susah ini makanya ini untung masih ada mas Arief ya belum on oh. kalau gak ada bayarannya emang gitu bang agak males malus malus banget nanti nah itu lokasinya itu namanya sumur mungil mas itu mas. konon itu katanya sini itu suka ada eh udah ya, banyak orang yang apa namanya nyanggar tuh nyari nomor togel. ini ngomong-ngomong masnya berani gak saya ajak sana itu berani-berani mas Ayo, wali tak mas yaudah langsung aja kita ke sana ya langsung aja ya mas dok nah, bismillahirrahmanirrahim ini ngomong-ngomong masnya berani gak hah berani masa gak berani hijau ya. men itu apa ya mas apa itu mas? itu ada tangannya -tangan. ini kok putih-putih pakai eh, itu apa? coba kita samperin pelan-pelan aja mas kok oh, aku kecil <laughs> bismillahirrahmanirrahim ya Allah Assalamualaikum orang kayaknya oh. mas ada ngapain tuh? coba-coba itu orang bukan? Halo. Allahu akbar. Mas. Ini namanya kita oh, nih. Ini namanya ramen lah nat ini. Diajak nge-vlog di depan. Cari ngapain gua di sini, Bang? Kalian ngapain di sini ini, Mas? Biasa ya, kerjaan kan ini. Teman-teman nih dan manusia tidak beriman ini, ini contoh-contohnya anggar. Belum belum dapat angkanya, Kong. Dichek dulu bentar. Kerja 3 hari di sini belum tembus, Bang. Belum pernah tembus. Tentang. Kerja makanya SPK-an, Bang. Kalian enggak takut Mas di sini meramek anak, pegang kamera aja mana mana mana. ini kerjaan gimana? saya, kan? kerjaan saya. kasih aja tuh mas Arif. ini tadinya tuh kita mau pakai kamera ini, ternyata tidak bisa flashnya kalau buat video. walah oh, walah. kita baru tahu ini. kampungan. kamera baru ya bang? enggak, ini udah lama mas. oh, oh iya. punya iya. Mas Gurun. oh walah. kasihnya Angger ini. Bang. waduh, tebus berapa nomor itu bang? Kita nomor dan layanan itu udah berapa tahunnya tuh hampir 6 bulan ya. ini dulu sumurnya itu sebelah ini waktu saya kecil itu. kenapa di sumur sini itu karena apa namanya di sebelah situ ada sungai oh, tapi sudah kering. tuh bisa dilihat nih nah itu ada sungai itu sungai sama sumur kan lebih dulu sumur ini Mas. Tapi apa namanya itu elevasi, deng elevasi perkara ini. Ya anger yo. Denuh lah. Oke oke oke. sumur itu di atasnya sungai ya makanya disebut sumur ngambul karena banyu munggul-munggul. Nah banyu kok sok Gak usah Mas <risas> Emang di sini cahat rangker ya? Iya, enggak tahu saya itu Tapi katanya orang-orang sih seperti itu Lalu dulu kata aminnya Pak Kuspan itu katanya pernah lihat raksasa Oleh. di sini Raksanya, Kak Dulu kata katanya ada pohon besar. ringin atau Ya, anak? ada pohon beringin dulu di sini, Mas Tapi sumurnya tausap loh Tidak pernah, Mas Sat Saat itu apa ya? <laughs> itu satu, yang sendirinya apa, lupa saya ini, sumbernya, apa. sumbernya ini tidak bisa kering mas. ini ada koneksi langsung ke ini mas sumur di Arab ini air zam sekarang tapi udah ada sibelnya ini menghidupi seluruh masyarakat. sekarang di musim musim tigo biasanya di musim kemarau kemarau. musim kemarau nah tumben masnya pinter. iya artinya agak butuh. tapi ini dibuat kapan pak? Ini tuh sekitar tiga tahun yang lalu, ini kayaknya. Kemudian ini tempat kita leus yang aslinya. Terus karena warga itu saat kemarau, sanyunya tidak ada nyuber itu tidak kuatnya tur. Jadi ngambil di sini berhubung kotor. Sebelah sini di duduk apa di di di sih digali lagi. Oh, okay. Ini dulu hampir menelan korban jiwa kalau bikin ini ini mas bebas siapa namanya saya lupa itu orang neneng itu dulu ceritanya baru masuk tiga bis itu sumber yang dari sumur lama itu am ke kesini nah, itu okay. nendang padahal ini sudah diuruki loh mas yang sumur lama ini ini pohon bambu ini preng apa jenis ini ori mas bukan prengkawi ini. ini dulu itu sampai sana mas waktu saya kecil itu masnya lahir tahun berapa ya kok masih kecil tuh tuh saya baru tujuh tahun boleh ya. udah nikah berapa anak Pak? Seru, seru, seru. oh dan rencananya ya nggak tahu lagi kita permisi apa belum bang? oh iya kita belum permisi. Assalamualaikum. ini aja tadi cibang apa tadi itu mas? kayak ada yang ngotot-ngotot. Maseng takut nggak? enggak santai aja. menurut apa enggak gimana? apa bang? saya enggak, saya megang tapi nggak diangin lho mas. masak cuma. aduh kaki saya ini, tarik pak aduh aduh aduh aduh, aduh. ya allah mas, <laughs> kameramen lana tuh emang kayak gitu teman-teman suka mengati ya mas jangan bercanda di tempat nggak boleh bercanda di sini ataunya biar agak takut gitu sini tuh kalau apa namanya kelumbuhan itu masih suka dikasih hauk-hauk mas Hauk-hauk itu apa pak hauh hauh itu kayak sesajen tiap saya bawa itu kadang-kadang ada air tapi tidak ada macan yang kepala tapi begitu saya taruh selalu hilang mas tak Guntur kali yang ngambil buntur tuh siapa bang itu orangnya rumahnya di situ oh. deket sih kayaknya setengah ngambilin hmm. eh gue di kantoran sih dia, dia gitu. ya bawa kopi bang kok duduk di situ bang tidak, masih ya ada persiapan Warni yang ikut Maksudnya jangan lari ya? Enggak, <tuk> enggak enggak. Emang kita ini bukan mau uji nyali Tapi kok merindu? Bang, itu belakang putih-putih apa bang? Maksudnya jangan takut-takut <tuk> Itu bang, belakang lu bang! <tuk> oh plastik, plastik, oh plastik, oh plastik ini <tuk> bang oh, Ini oh, usai kameramen <tuk dan> warna <tuk> Akhirnya napaan bang, ternyata plastik bang Masuk lagi Masih ternyata aku kita tuh bukan mau nyari ini. ya Kita mau ini kan kameramen lanet sama ini itu udah biasa nyamber soalnya. kalau saya tuh sebenarnya penakut. Cuman santai aku tuh terus dilawan oh, iya. Tadi saya diajakin ini, Bang. Eh, nggak tahu. nanti ngacak dikos. Bang. bang, ada cerita mistis juga? nyat sih mas katanya itu bang Siska itu maknanya sih bang itu, itu di sebelah oh, dia sebelah. dia kan penjahit mas kalau masnya kan penjahit ini kamar emang lalap penjahit kok gerakannya gitu bang dia kan tumnya kan, itu oh, tak tajiran ya. Kul oh, kulina itu, jam dua malam itu takot takot mungkin bapak apa yang nggak mas tapi kalau saya dulu itu waktu saya dulu kan rumah saya udah di situ mas, cuman kamar mandinya masih di luar. itu waktu saya ngising itu habis habis itu saya masuk ke rumah itu enteng kayak di lembar batu tak tak tak ucing glum glum, tanggiling Rumah bang kok belakangnya gelap amat? E, buri kun ngeyopo Orang kayak lampu tau mas Boros mas Saya nggak dapat subsidi listrik Walaah Nah itu begitu dilempar Terus sekali saya kaget saya tantang mas Coba sekali lagi kalau berni Dilempar lagi mas Rontang rontang rontang Sekali lagi coba tiga kali Lempar lagi rontang rontang kali saya. apa tuh apa mas? Tuap, itu, ini, ini. ini cuma sekali itu si pengalaman saya. nggak tahu kalau orang-orang lain tuh orang-orang tua zaman dulu mungkin banyak yang akhir <tuk> ya, tidak sih entar. ini kita nggak nantang mas, mau. belum selesai gara-gara tok, tok, tok, tok oh iya lanjut-lanjut nah, ini konten aksen Kameramen <tuk> cek <Cekarat. tuk> kalau mau masuk video gak apa-apa mba -apa, tapi kalau bisa jangan kenapa toh leh asuk kaya lahan kosong itu tuh di sana itu nonon tandanya itu tuh ini kuburan zaman perang emangnya sampai si oh. daerah sini bang? sih oh. begini konten kita aja kemarin kapten terus diet. ramen ramen kacang aja sih ramen lambat. ini jangan berlari ya. Hmm. kita ekspor ke sana belum ya? di mana aku merut marah... lembangnya aja tapi kameranya harus di depan oh oh hello. oh no ya udah aku dengar apa sih mas guru kameranya dekat aja kamera enggak aja yang penting mas semoga enggak. So, enggak dapat terlambat kan oh ya kita kan nggak nyari itu kita nyari konten oh juga, iya, iya. Hmm. kalau bisa diajak sekalian Enggak tahu jauh-jauh Bisa orang Tapi Melayu ya? Oh iya iya, iya. aturannya jarak maksimal 2 langkah Oh iya iya iya Busang lari kamera bekasnya apa? itu pertumbuhan itu, itu bekas kuburan apa, bekas itu ah, aku berhenti kecil lanjut orang itu kan kuburan gak boleh diinjik bang ora. suara apa itu bang kering gitu ini kepala angin oh tadi apa ya mas um mindi itu kan um oh mindi oh ini ada mindi itu oh ada pohon pohon termbesi mana oh, dulu itu becet kamu tahu bejah ya? Mas. apa apa? oh atas itu mas maksudnya jangan ngaget-ngagetin saya mas kita itu gak cukup burah mas itu itu itu lho maan nih ngarimin lu itu jaman dulu waktu ini tetap duangin itu mukanya sampai ini mas kenapa? kenapa? kenapa? kayak apa? Bidun, oh tak keren glowing glowing <laughs> <laughs> banget situ dia ketemu orang terus itu ayam aku itu tuh dulu katanya ketemu orang kuyanteng, terus siang-siang eh, jam 12 siang ini ya, Terus kayak mukanya itu kesabet carang. Carang itu apa, Bang? Tekok eh, wi, keiring ramen kok. Son ramen. Ya pas kayaknya, Bang. Itu. Itu mah di manajemen equipment. aja silahkan silahkan silakan. silakan. Mas kan udah biasa ya? Enggak, enggak, enggak Saya enggak diri itu apaan itu, Bang? Angin, Bang Oh, karas gini, mas. Oh, tak kira yang apa Sampai cek-cekan sih, Mas enak, bang. Kita enggak berani di sana lagi ya, Mas? saya sih berani cuman masnya itu nah, saya pulang aja pulang, ayo, ayo, ayo pulang, Ayu, ayo pulang ayo. <tik> mau nyari apa sih bang? mendingan nyari <tik> eh, ada rumah janda gak bang? ayo¡ ayo ayo pemrot because tebak kayak gini apa mati kok Cukup, Cukup, Cukup, boleh lari ya, Mas. Itu Mas Guru ke sini itu dia mau siap-siap lari itu. ke Saya jadi ngeri lama-lama di sini. angin, Mas. <tos> <tos> <tos> <That's> it. <tos> itu? <tos> <tos> penasaran aku coba mas guru enggak mas, duluan jadi yang bareng-bareng aja <usurrence> oh, iya. oh, ayam kawin Ehe. hei boleh <prawns> <discutuous Fazio> boleh lari mas janjinya gimana yuk Nyari es campur aja, ayo, nyari campur, ayo kan. nyari campur. Ini rumah siapa bang? Ini rumah kakek saya, udah dibongkar kena gapu ini. Saking lamanya ya. Bisa mengebrui orang nanti di belakangnya maksudnya AM oh enggak, Papa. anggur oh anggur ada lagi ya gambar sama oh waduh oh, oh, ya merah bang. Uh. Uh.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 tenan abang, tenang kau ini tenang nih, ini raketok, raketok, raketok, ini tenang abang kok mana-mana enak enggak ternak udah pecusandal kucol ini mana enggak ke Jumbo ya tau maksudnya nggak bukan dari gue ulangin ulangin ulangin duw temen bang udah udah gak jadi mas saya takut selain jangan lupa subscribe dan komen tempat-tempat misteri yang lain yang harus kita asumur mau lanjut lagi ya bang iya kita nanti kalau saya udah takut harusnya oh iya tekan ini kenapa wajahnya merah banget bang? habis <tuk tangan> pelayon nah oh iya iya iya iya guru lho masukan mau sembaring pelayon liki lho udah sampai jumpa di next konten 1 oke okay.